Hai Womers! kalau misalnya nih kalian dikasih ketiga pilihan, kalian pilih pilihan mana ya? Yang pertama, Wong Finance sering banget ngadain promo. Nah, yang kedua, itu Wong sering banget ngadain giveaway dalam 2 kali sebulan. Yang ketiga, sering banget ngadain acara Wong nih. Dari tiga pilihan tadi, wommers pilih yang mana nih? Coba dong jawab di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel Wong Finance di sini Dan jangan lupa juga untuk follow social media Wong Finance ya